Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Derosa Auto Oke teman-teman di kesempatan kali ini Saya berkunjung di Daerah Bogor ya pak ya Tepatnya ini dimana Tepatnya pak? Tepatnya di arah Curug, Pudurenan, Gunung Sindur Oke jadi teman-teman Saat ini saya berada di lapak itu ya pak Gya? ya? lapak Pudurenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Derosa Auto Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkunjung di daerah Bogor ya Tepatnya di daerah mana ini bang? Daerah Gunung Sindur Gunung Sindur Jadi teman-teman saat ini saya berada di tempat penjualan mobil bekas murah ya Tuh Tepatnya ini mobil copotan teman-teman Jadi teman-teman Mobil-mobil murah, mobil tua muda yang selalu ada Selalu ada Jadi teman-teman menjual berbagai kebutuhan teman-teman ya uh -huh. Jadi teman-teman yang berbutuh Semua mobil ya Semua mobil ada Butuh seperempat ori-ori komplit, ya Pak? Ya, tergantung kondisi. Nanti akan dikasih harga terbaik dari lapak ini. Mm -hmm. Oke, Bang, bisa diperkenalkan dengan Abang siapa? Sama saya Irfan. Ya, kebetulan saya owner di sini, sebagian dari mobil-mobil sini juga ownernya. Oke, jadi teman-teman yang ingin ke sini, alamatnya tepatnya dimanapun, tepatnya jalan raya Curug Gunung Sindur Serpong Nomor. 15 Oke, jadi teman-teman yang mau datang ke lokasi nanti untuk alamatnya saya sisipkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman yang mau janjian dengan Abang untuk nomor dan WA bisa di bisa ya. bisa bisa. Berapa, Bang? 08788454141. Oke, jadi untuk telepon dan WA juga saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Oke, Bang. Kalau kita mungkin bisa Cari mobil-mobil sesuai espetasi ya, sesuai yeah. kebutuhan kita. Jadi teman-teman mungkin ada keperluan mungkin pengen, kan bisa, bisa, pelek bisa ya, bisa. Jadi mungkin kebutuhan mesin-mesin yang yeah. mau ditukar bisa ya. Bisa, bisa. Semuanya ini bisa. asalkan misalkan ada yang nyari grill kayak yeah. gini, grillnya yang diambil semua orang. Gitu. Oke. Okay. Misalkan ada yang nyari lampu, bemper Semua kadang-kadang kan orang nabrak depan gitu. Yeah. Nah itu kadang-kadang depan depannya diambil misalkan kaca semuanya sebagian depan tuh diambil Oke okay, eh, jadi teman-teman butuhnya apa nanti tersedia ya Betul. di sini ya jadi mungkin dari pabrikan Toyota Honda Suzuki juga komplit teman-teman jadi di sini juga banyak contohnya ya di sini ada hmm. Suzuki apa nih Bang ini Suzuki Escudo SL7 Escudo SL7 ya yeah. Oke okay, jadi untuk layoutnya juga masih sangat bagus teman-teman yang butuh copotan dari Suzuki Escudo juga di sini unitnya tersedia. Ya, ini tahun 2002 ini. Tahun 2002 ya, Pak ya. Cuman ini udah di bagian cat aja ya, Pak ya. ya. Jadi untuk spare partnya masih fungsionalnya masih sangat formal. Ya, betul, betul. Mungkin karena mati ya. lama aja ya, Bang ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut ke mobil kedua ini ada Mazda sedan. Mazda sedan Capella. Capella ya. Iya. Untuk betul. satu unit ini bisa di harga berapa, Pak? Ini kisaran saya harga lens 15 jutaan. 15 juta, teman-teman, di unit berikutnya ini ada Mazda Capella tahun berapa ini bang? tahun 93 93, 93. plat H Semarang ya? iya yeah. oke, okay, untuk minusnya paling pajak minus ya? minus pajak, pajak ketahuan mati, paling mati sekitar 5 tahun lima nah. tahun, oke, okay, jadi teman-teman yang ingin mobil sedan Mazda Capella di sini unitnya ready untuk unit keseluruhan di. juga sangat rekomendasi banget ya bang ya? masih lumayan mungkin ya siram-siram chat sedikit ya? Sedikit. oke okay. Untuk harganya nih, Bang. Ya, harganya? Harganya 15 juta. Cukup 15 juta. Teman-teman masih bisa nego ya? Masih bisa nego, masih Oke, okay, teman-teman, cukup 15 juta. Teman-teman bisa membawa pulang Mazda Capella untuk platnya plat Jawa Tengah, teman-teman. Iya, -teman. plat Semarang. Plat Semarang. Jadi, teman-teman selain bisa membawa pulang Mazda Capella ini juga teman-teman juga bisa beli copotan ya, Pak ya? Oh, Betul, bisa, bisa, bisa. Jadi, teman-teman khusus untuk penonton Rusak auto kalau 12 juta gimana? Kayaknya bisa diobrolin. Bisa diobrolin ya? Bisa diobrol. Nah, teman-teman cukup 12 juta teman-teman bisa membawa pulang sedan Capella. Untuk pajaknya paling minus di ya Pak ya. Minus di ngecek. Jadi untuk paling 15 juta sudah agak rapi teman-teman. Dan selain teman-teman bisa ngambil satu unit ini, teman-teman juga bisa ambil spare part juga ya? Oke, jadi di sini menyediakan banyak brand ya dari Toyota Suzuki Honda juga ada teman-teman ada nah, selain... dari Mercy Eropa Mercy BMW Audi ada Mercy juga ada. ada-ada Oke okay. teman-teman di sini selain mobil Jepang tersedia banget dan tersedia mobil-mobil Eropa seperti Mercy ya Pak ya Mercy, BMW juga BMW. Ada. lanjut ke mobil mana Bim ini bagian mobil-mobil sparepatnya contohnya nah, nah misalkan ada geleng-geleng Galan ini ya iya Galan lele ini tahun 94 95. Oke selain teman-teman bisa membeli satuan di sini juga ada ini contohnya contoh copotan. mobil copotan ini Mitsubishi galen ya lele Gelang, ya Galan lele tahun no. berapa ini Bang tahun 95 95 eh? bagian lampu-lampu kayaknya udah laku Oke jadi lampu lampunya sudah terjual teman-teman Nah selain Mitsubishi galen di sini juga ada contoh cabutan jas ya jasitsi 2007 Jet, honda jas idsi tahun 2007 jadi teman-teman yang manual matic manual eh matic matic ya lalat oke teman-teman ya. di sini juga ada contoh copotan ya ada honda jas idsi tahun 2007, 2007. matic teman-teman jadi yang butuh uh, butuh as part matic teman-teman bisa hubungin Bang Irfan Bang Irfan ya nanti akan disediakan unitnya jadi selain mesin-mesinnya juga perpetal lain juga ready ya Pak ya ready ready ready okay, jadi untuk kap mesinnya juga masih utuh teman-teman mesin masih bagus masih lempeng masih interior mas juga, masih juga masih sangat bagus teman-teman saya interior lihat lagi masih, masih rapi ya masih rapi Oke okay, jadi yang membutuhkan copotan Honda Jazz IDSI Matic silahkan hubungin Bang Irfan atau langsung datang ke daerah Gunung Sindur nanti untuk alamat kita sisipkan di deskripsi video ini. Ya. Oke, okay. untuk harga satuannya, Honda Jazz ini berapa? Mau oh, cabutan? Cabutan, cabutan. Misalkan lampu-lampu kita jual kanan kiri itu sekitar satu 1,3 empat, Kalau lampu masih bisa nego, kan? masih bisa nego. Masih, masih bisa nego ya, masih karena nego. original ini ya. ya. Oke, okay. cukup satu bisa mendapatkan headlamp ori dari Honda Jazz IDSI ya, tahun 2027 Jadi, teman-teman, menit -teman, daripada... Uh, namanya, apa namanya aftermarket mendingan copotan yang ori ya bang ya copotan asalkan ori original jadi lebih awet dan lebih nyaman untuk dipakai teman-teman oke okay, selain itu masih banyak lagi teman-teman di iya. sini unitnya ini kebetulan ada BMW di sini ada BMW juga itu yang khusus Eropa ada seri BMW berapa juga. ini bang ini seri E36 320i E36 -320i. 320i tahun tahun 95 95 oke okay, jadi teman-teman yang membutuhkan copotan damage di sini juga ready, teman-teman. Jadi bisa tanya-tanya kepada Bang Irfan. Nanti akan disediakan sesuai seperti yang teman-teman inginkan. Betul. Dan di sini juga banyak banget untuk ya. unit-unitnya ya. Di, di sini, sini ada, ada Corona atau Corolla, Brit Corolla, Corolla. Ada Honda City juga, Honda City. Oke, jadi banyak banget pilihan mobil di sini atau pilihan berbagai spray pad, mobil. ya. Berbagai, berbagai macam mobil aja. Pilihan, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi ke Pak Irfan, Oke okay, Bang, untuk mengenai dokumennya ini gimana Bang? Karena ini kan mobil cobotan, apakah aman? Aman, Insya Allah aman. Soalnya di sini sebagian dokumen ada yang lengkap, ya. ada yang sebagian dokumen juga ada yang setengah aja, misalkan cuma BPKB aja, ya. karena faktor kebakar atau apa, kadang STNK juga gitu kadang juga ada yang dokumennya habis semua karena diambil maling gitu kebakar ya nggak ya. sudah di itu ada sepuhnya yeah. ya hmm. nah jadi buat teman-teman untuk pembelian sparepart di sini dijamin aman karena dokumennya ini dokumen resmi ya bukan ambil di jalan ya bang ya beli ya. di langsung rumah orangnya langsung okay. ada kwitansinya ada materainya ada KTP-nya semua oke okay, jadi untuk dokumennya tidak melanggar hukum tentunya tidak ya. melanggar hukum oke okay, demikian review saya dari saya mengenai stok Spare part yang ada di daerah Gunung Sindur ini ya di lapaknya Bang Irfan. Jadi teman-teman yang menginginkan spare part jenis mobil apa aja bisa tanya-tanya ke pada Bang Irfan. Untuk nomor saya sisihkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. siap. siap.